Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo persahabat Leslar Dimanapun kalian berada TV, TV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Les Di Kejaraan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa untuk Mendukungnya dengan cara klik like komen dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya yang persahabat. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru terupdate Dan terhangat seputar Leslar Tentunya Baiklah persahabat Lesley, manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Tentunya pemimpin akan memberikan informasi terbaru seputar Lesi dan Bilar Kita lihat keunggahan pertama persahabat Ya ada sebuah ucapan terima kasih dari Kak Citra Kirana dan Rizky Aditya Karena konsep pernikahan Lesley dan Rizky Bilar ini terinspirasi dari pasangan Ciki maupun Rizky Persahabat yang luar biasa ini suatu kebanggaan juga buat kita semua para fans Yang tentunya Lesti dan Rizky Bilar didoakan langsung juga oleh pasangan Ciki dan Rizky Aditya Prasahabat ya mudah-mudahan tentunya keberkahan selalu diberikan kepada kita semua Amin, ya robbal Alamin Postingan tersebut juga Prasahabat ya tentunya telah di post kembali oleh akun Instagram segal putih yang ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Makasih doanya buat Kakak dan Dede. Luar biasa, para ya!" Banyak sekali komentar dan tanggapan juga dari postingan tersebut, salah satunya dari akun Instagram. Nggak nangani berkomentar yang diinspirasi aja nggak merong-merong, malah bangga ngucapin "Terima kasih". Ngedoain ya, tetek Wow, luar biasa, para ya! Doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan tentunya. Untuk acara pernikahan Les dan Rizky Pilar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan amin ya robbal alamin. Dan ke kabar berikutnya para sahabat ada kabar terbaru ya soal Lesti Dan Rizky Bilar malam hari ini tentunya Bang Pilar lagi di make up ini di Baseet Indosiar para sahabat ya yang mana tentunya Les dan Bilar malam hari ini syuting capping OMS persahabat ya atau one man shop Lesti kejora tentunya Hanya kelihatan uh, Bajunya saja tuh Aduh luar biasa Tentu, Alhamdulillah mereka bisa syuting bareng lagi Persahabat ya Terlihat calon pengantin pria malam hari ini Terlihat sangat keren dan ganteng sekali ya. Doakan yang terbaik Mudah-mudahan Lesti dan bilang malam hari ini dilancarkan Amin Ya robbal Alamin Postingan tersebut juga telah dipost kembali oleh akun Instagram HP Red Kota Sultan Ada sebuah kalimat yang juga yang dituliskan Ulala Manjalita Alhamdulillah ada kerjaan bareng lagi Tapi OMS kayaknya saya itu persahabat dia ya, Doakan mudah-mudahan dilancarkan persahabat ya Untuk Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini Kita lihat juga persahabat keunggahan terbaru dari Bang Aril nih di GS-nya. Tentunya, Bang Arya mengunggah sebuah postingan bersama Bang Adlin, Pasal Batian ya, kita Jakarta. Wow, mereka masih tidak siap, mudah-mudahan dilancarkan dan diberikan kesehatan serta tentunya kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Para sahabat tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru selanjutnya. Mungkin ini informasi di malam hari ini, para sahabat, tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Bang. minu aplikasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.